KI dan KD lebur jadi apa? CP, CP di analisis jadi apa? TP, TP TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar, hore!